ira irama musik ini. mari dan na suara ini ku ayolah dari ini Ini sumpah yang penting kita terhibur dan menari maafkanlah jika suaraku ini sumpah yang penting kita terhibur dan menari